Seperti ini tampak pembaharuan dari UB Studio untuk cara merekam layar yang saya pergunakan. Saya hanya menggunakan 3 SIM, sim wajah, kemudian rekam layar, dan rekam layar.